Assalamualaikum Adik-adik. Jumpa lagi sama Kak Hosea di sini. Nah, Adik-adik, bagaimana kabar hari ini? Kakak harap kalian baik-baik aja ya. Nah, pagi ini Kakak mau temenin Adik-adik untuk bersatu teduh dan membaca firman Tuhan. Bacaan kitab kita pada hari ini adalah dari kitab Matius 20 ayat 20 sampai 28. Panjang ya. Sebelumnya, yuk kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapak kami yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Terima kasih Engkau telah memberikan nafas kehidupan baru dan kesehatan baru kami pada hari ini Tuhan Tuhan sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini Tuhan tolong berkati kami yang sebentar lagi akan mendengarkan sedikit dari firmanmu Tuhan Berfirmanlah Tuhan karena kami siap untuk mendengar, Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin Nah mari kita membaca kitab dari Matius 20 ayat 20 sampai 28 yang lumayan panjang ini maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta,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 dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Judul renungan kita yaitu prestasi dulu baru posisi. Sobat teruna, orang tua seringkali menginginkan anak-anaknya memperoleh prestasi yang baik. Menjadi peringkat pertama di sekolah saat ujian adalah yang membanggakan bagi orang tua. Tidak hanya itu, orang tua juga menginginkan anak-anaknya menjadi pribadi yang baik dengan mendengarkan dan menuruti nasihat mereka. Karena menjadi anak yang baik di rumah, sebenarnya juga merupakan suatu prestasi. Sebagai teruna Kristen, kita mungkin bertanya nih, bagaimana caranya berprestasi sebagai pengikut Tuhan Yesus? Sobat teruna, bacaan Alkitab hari ini menceritakan tentang percakapan antara ibu dari Zebedeus, Tuhan Yesus, dan para muridnya. Isi percakapan itu tentang siapa murid yang akan duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus dalam kerajaan Allah, Posisi duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus adalah sebuah prestasi dan kebanggaan menurut pandangan para muridnya. Namun demikian, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa hanya dia yang berhak menentukan siapa yang duduk di sebelah kanan atau kirinya. Tuhan Yesus menjelaskan juga bahwa bukan soal posisi duduk di kerajaan Allah yang lebih utama. Melainkan, apa yang telah para murid lakukan di dunia ini untuk kepentingan siapa. Tuhan Yesus men menghendaki, Para murid meneladaninya, yaitu datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Bagaimana caranya Sobat Teruna berprestasi sebagai pengikut Tuhan Yesus? Jawabannya ada dalam bacaan Alkitab hari ini. Prestasi sebagai pengikut Tuhan Yesus adalah saat kita meneladaninya. Kita harus melayani seperti Tuhan Yesus melayani orang-orang pada masa itu. Melayani berarti kita patuh terhadap orang tua. Melayani berarti menghormati dan mengasihi teman-teman kita. Melayani berarti melakukan yang terbaik bagi orang lain. Itulah prestasi yang menunjukkan posisi sebagai murid Kristus. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Yuk kita minta Roh Kudus menguatkan kita dalam menjalani hari ini, sebagaimana ajakan di renungan tadi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah boleh mendengarkan sedikit dari FirmanMu Tuhan, kiranya FirmanMu ini dapat menjadi pedoman bagi iman percaya kami ya Tuhan. Sementara lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuan-tuan Tuhan tolong berkati keseharian kami agar hanya seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jaga kesehatan selalu ya Adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.